Oke, okay, masih belum, masih belum, nah ini dia ya, masih belum, masih belum, masih belum nah dikasih katanya ya, oke, okay, semoga hasilnya bagus, gak ada cuman angin doang ya, awas saja, oke, okay, manggur, manggis, tuh, candy biru, kurang satu, mantep banget, kali-kalinya dong, nice banget, tuh lumayan, apa pecah jadi jo, nice banget, udah lah, cuman kita coba ya, langsung dikasih sampel, channel, aduh mah kotanya kurang dua, kali 20 dong, langsung dikasih tiga ribu coy, nah awal-awal di langsung dikasih sempak shawana, cok. Mau tapi Semoga sisa-sisa free spinnya dapat 331.000. Nah, manggis, pisang, anggur, janji biru, kali 12, kali 12, meninggal. kode apalagi pecah lagi, jadi jok. Nah, udahlah, dadah. kita dikasih yang namanya itu. Lope mampus, udahlah, jackpot kita, guys ya. Jackpot plus ditambahin lagi lollipop tiga, cok. di sini total, total kalinya hampir 50 ya. 44 empat perkalian langsung dikasih kita 1,8 meninggoy. Panen semuanya langsung ke siap ya, buah-buahnya matang. Cakep coy. Modal 120.000 kita dapat free spin, lumayanlah 1,8 ya tuh. Mantap banget, mantap banget Dan kita di Hai hai hai, halo guys, jumpa lagi seperti biasa, bersama saya lagi sini, kita bermain lagi dia Kita main buah lagi ya, di sini seperti biasa, di sini nana buat dana kenakalan cuma 101. Di awal-awal, aku spin manual dulu, dibedain kecil, udah kalah tiga kali, dan tambahin langsung, kita main di mode quick spin ya. Sebanyak 30 putaran, dipakai in bed, 3000 rupiah, nah, satu lagi, aduh, kirain langsung dapet cok. <laughs> di awal-awal langsung diprank ya, oke, sisa 22 putaran, masih jam saldo juga masih lumayan lah ya lumayan kalau emang nggak dapat sama sekali ya meninggoy ini coya nggak mungkin lah guys ya kalau janji pecahan di luar lumayan sih pecahan yang di luar lebih ngerikan coba pecahan di dalam cuma di pecah di dalam ada perkalian aja itu aja menangnya guys ya di luar kagak ada oke 63.000 sisa saldo sini masih di putaran quick 30 bisa 12 putaran lagi apa kamu jadi umumnya kena mantap anggur Aduh, sayang banget tuh suangkanya nggak mau pecah ya. Oh iya, guys ya, gimana kabar kalian hari ini? Apakah semoga udah WD atau rungkat? <tuh> <tuh> Kalau udah rungkat dua kali, udah stopin dulu. Besok lagi, mungkin aja hari ini nggak ada hoki, cok, jangan dipaksain banget ya. <tuh> Oke, okay, di sini masih sisa 53.000 dan putaran kita masih sebanyak dari ya, pecah-pecah. Pung, pecah lagi. Okay. Di sini pecah lagi. Oke, okay, di sini tinggal last pin Oke, okay, di sini kelar quick spin 30 dengan 3.000, gak ada apa, cuma dapat pecahan di luar dan saldo mulai berkurang jadi 65.000. Di sini aku pindahin ke turbo spin 50 ya. Turbo spin 50 di bettingan yang sama. Nah, langsung aja digaskan kan di sini. Oke, okay, semoga ini lebih bagus daripada uh, quick spin pertama ya. Oke. Okay. Nice banget love-nya pecah cok, tapi nggak ada satu lagi skaternya sayang kali coy 42 putaran lagi dan saldo masih sisa 176760 70, 70, 60, ya, stabilis itu aja ya pak ya, mantap ya <gih> oke, okay, masih belum, masih belum, nah ini dia ya, masih belum, masih belum, masih belum, nah dikasih katanya ya oke, okay, semoga sini bagus nggak ada cuman angin doang ya, awas aja, oke okay, manggur, manggis tuh, candy biru orang satu mantep banget kali kalinya dong nice banget tuh Lu lumayan apa pecah jadi jo, nice banget udah lah coba kita coba ya langsung dikasih senfasional aduh mah kotanya kurang dua kali 20 dong langsung dikasih 309.000 coy nah Jawa awal langsung dikasih senfasional cowok mah mantep ini guys, ya. semoga sisa-sisa free spinnya dapat lagi yang namanya senfasional lagi ya oke okay. nah connect lagi anggur pisang aduh pisang kurang satu tapi 960 sampai 1000 x 15 lumayan ya 1000 331.000 nah manggis pisang anggur ceni biru kali 12 kali 12 meninggoy kode apelnya pecah lagi jadi jok nah udahlah dadah. kita dikasih yang namanya itu lope mampus udahlah jackpot kita guys ya jackpot plus ditambahin lagi lollipop 3 cok di sini total-total kalinya hampir 50 ya 44 perkalian langsung dikasih kita 1,8 meninggoy panen semuanya langsung guys ya buah-buahannya cakep cuy modal 120.000 kita dapat free spin lumayan 1,8 ya tuh mantap banget mantap banget dan kita ditambahin lagi free spin gratisan di dalam free spin ya mantap tambahin 5 nyawa masih jadi sebelas persen ya mantap sebelas putaran lagi nih masih banyak oke okay, 14,400 10 putaran lagi yuk bisa yuk ulangin lagi yang kayak tadi oke okay, semangki sang pisang oke okay. candy lagi candy lagi atau petir gue bangke enggak mau kali empat doang ya tapi gak ya apa-apalah ya kandinya kurang satu coy duh gak konek gue deset gak konek lagi gak konek lagi gue anjim empat kali Cok nah kelima kena pisang anggung oke lagi dong sekali kalinya ah oh, buset kali kalinya coy anjir tep hmm -mm. Oke, okay, dapat lagi kita free spin disini main lah ya sini udah terkalikan juga 12 x 12 ribu Nice Kita dikasih namanya super B lagi, cok Udah lah, ini cuan banget, cok ya Cuan banget Hari ini kita dikasih JP, cok Di shit bonanza Hokinya juga lagi gede nih mungkin dari ini, guys, ya 6 putaran lagi di sini sisanya Yuk, pecahin lagi kayak tadi, yuk <tuh> Malah, sisa-sisanya banyak yang zong, cok, cok dua putaran terakhir, enggak juga, pisang? ah, uh -uh, baru pisang? udah gitu doang. ya ampun. konek? <laughs> anjing mau coy? Ya. oke okay, lumayan, kita harus pos dengan dua udah lumayan banget coy, modal nih. udah dua kali lipat dari menang ah, dan di sini bakalan aku matikan dan di sini bakalan aku spin manja sebanyak 50 puluh putaran ya di quick spin nih 50 putaran ya mm -mm. cari pencarian ini oke dan seperti biasa guys ya di sini selalu laku, bahasanya selalu mengingatkan untuk kalian di sini cuma sekedar hiburan semata jadi jangan, jangan dianggap ini jadi atau dijadikan sebagai mata pencarian kalau mau main boleh tapi ingat batas wajarnya guys ya dan jangan juga kalian deposit uh, menggunakan yang namanya dana kebutuhan pribadi jangan coy Cukup pakai dana kenakalan aja masih, kalau dana kenakalan belum cair ya udah bersabar aja mas. <gulis> <gulis> ya kan, nggak usah dipaksain, cok, kalian maksain dapet sih hari itu, kayak, kayak pinjol apa-apa kan. Kalian deposit kalah, berarti nggak oke, okay. mending nggak usah minjem cok. Jangan dipaksain ya, pokoknya itu jangan dipaksain. Main mah, kalau pengen main, Pas kalian kadang yang enak-enak cok ya. Adem-ayem Gak ada pikiran, Gak ada tuntutan, susah cok kalau ada tuntutan. <gulis> Oke, okay, di sini sisa putaran dari 50 quick yang kedua ini ya guys ya, tinggal 29 putaran lagi. Di sini pecahannya hanya hijau, lumayan. Sekali sekali sekali aja ya, nggak kayak pertama ya. Jaga dua kali, tiga dua kali ya kan. <laughs> Oke, okay, ini connect. Ala ah dua kali aja ya, nggak apa-apa lah ya. Main lah pada enggak guys ya. dan sini juga bakalan aku akhirin aja guys ya thank you banget loh untuk kalian semua bosku yang udah selalu ngebantu uh, channel ini dengan cara supportnya dengan like comment sharenya banget banget thank you banget pokoknya ya dan yang belum jangan lupa di subscribe ya kawan. nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel kita ini ya abang-abang nah di sini sisa putarannya sisa beberapa lagi nih ya Be dari 20 quick tadi ya 20 quick tinggal 10 lagi nih tinggal 10 lagi bentar lagi guys ya bentar lagi kita bakalan cabut langsung WD thank you banget untuk kalian semua bosku semoga kalian profit juga ya dengan menggunakan polis saya semoga hokinya lebih gede daripada saya oke okay, di sini aku mau cabut dulu thank you banget untuk kalian semua bosku seperti biasa ya guys ya salam sensasional dan bye bye thank you guys ya